Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pocah Plat Air Banjarnegara ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara beli makanan pakai promo-promo dari Gojek yang pastinya diskon 50%. Oke langsung aja tutorialnya buat teman-teman yang belum download ini downloadnya aplikasi gojek yang warna putih sebelah kanan atas oke langsung aja diklik. ini karena kita untuk menu makanan jadi kita pesannya go food langsung aja di -klik go food. langsung aja kita ambil yang tulisan "pick up", "pick up" ini artinya jadi kita pesen, nanti kita ambil sendiri ya. Takutnya teman-teman salah paham. Jadi, ini promonya, promo pick up. Jadi, promo buat kita ambil sendiri, jadi buat teman-teman kalau mau pesen. Kalau bisa, restonya yang dekat. Oke, okay. langsung aja kita geser ke atas. Ini promo pakai GoFood pick up, langsung kita lihat ya oke okay, buat temen-temen ini karena saya di daerah saya adanya resto yang rumahan ini ya kebanyakan rumahan jadi diskonnya enggak terlalu gede-gede ya kalau resto-resto yang gede ini kayak martapak pencendongan ini diskonnya sampai 35.000 nih ini karena resto-resto kecil diskonnya maksimal 15.000 50% ribu berarti misal kita belanja lima puluh eh, kita belanja 30.000 jadi kita cukup bayar 15.000 oke bisa kita kasih contohnya nih kita ke kedai kedai hijau nih kedai hijau ini menunya banyak nih ada yang bakar ada ini kita coba kita belanja ini karena 50% puluh maksimal 25 jadi kita harus lima ribu ya kalau kita misal belanja di bawah lima ribu pun masih motong cuma kan potongannya nggak nyampe dua ribu karena maksimal dua ribu oke kita iseng iseng nih Tertinggal jadi kita tinggal nyari yang dua belas Oke. Ini harga dua berapa Oke, karena kita nyari yang harga dua belas Oh ya, ini ditawar sama. Oke, okay. ini karena totalnya 50.000, langsung aja kita klik yang bawah hijau. Nah, kita sebelum pencet pesen terakhir, kita udah dikasih tahu harganya dan jumlah pesanannya Ini ayam goreng satu, ayam bakar negeri satu, teh tawar satu. Ini ada empat menu, total belanjanya 50.000, diskonnya 25.000. jadi kita cukup bayar di rinciannya ya. Oke, okay. kalau misal kita udah fake, udah udah gak ada yang mau dicari lagi, atau yang ada yang menu lagi, kita tinggal pesen klik pesen karena ini buat contoh, jadi gak diklik pesan ya buat teman-teman. Uh, bisa pesan sesuai selera masing-masing, ya, karena. Kalau ini kan makanan berat, kayak nasi. Nah, kalau buat teman-teman kepengen yang minum, apa kayak hmm. street boba bisa pilih di aplikasinya. Ini cuma buat contoh. kayak begitu aja, teman-teman. Cara pesan GoFood Pickup dan pastinya dia promo. Kalau ini biasanya, kalau hari biasa itu cuma Sabtu Minggu, tapi ini mungkin karena banyak liburnya minggu ini, jadi dia. Hari hari biasa aja ini ada gitu ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Dukung terus channel Pocah Plat R Banyerkara biar jadi channel favorit Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.